Oke okay, bro, ini saya harus bunuh virus corona dulu 5 biji Dia dapat dropannya dan ditukar ke NPC perawat Itu kita dapat 10K katanya Makasih banyak buat temen yang udah masih tahu di channel saya informasinya Lanjut k. saya udah ngumpulin sekarang waktunya nuker untuk dapetin reputasi di level 49 ini saya baru dapat armor pertama dari siuson kemarin pas level 30 ini bener-bener oh, dapat 10.000 bro akhirnya bisa pakai pet juga <laughs> oke okay, kita lanjutkan tapi kita harus coba aduh galan fog gak mungkin lah itu 28.000 ya aduh harus cari dulu quest ini overcoming mess. Apalagi ini tulisannya yo. Stay strong world. Oke, okay. tetap kuatlah dunia. Bumi kuat. Ini akhirnya akan menjadi kuat setelah kita ngumpulin vaksin. Nggak tahu ini vaksinnya dari dari negara mana ya. Karena banyak versinya. <laughs> kita harus buang aja karena udah nggak kepakai dan Akhirnya saya bisa menggunakan uh, Pet Nah ini pet gratis juga Waktu kemarin Nih si warrior momo Nanti kita GB aja lah Antara warrior momo atau Benny ya. Benny setengah setengah Nah ini aja lah Oke Sudah berjalan dua hari ini Kita gila-gilaan ada hardcore ya <laughs> Untuk ngejar level Saya dapat WTB bro dan ini hadiahnya banyak juga yang belum saya ambil sampai level 142 ini e, semua kita kolektif aja wih ini ada uang 1.500 ya ini dijual ke NPC bro kemudian nah nyesel juga kemarin saya beli ya ini yang blue oh jurassic mosquito in amber pantesan banyak yang pakai dikasih GM juga toh mm -mm. ambilin semualah permen apa ini box-box ini Semoga ada yang berguna kita nanti buka, bro. Kayaknya uh, saya harus cek dulu mana yang bisa disimpan di bank. <laughs> Hadiahnya banyak, tapi saya khawatir ada yang nggak bisa ditaruh di bank ya. Karena posisinya, water drop ini harus dijual dulu. Terus, uh, chips nya ini, ini event ya ini bisa ditaruh nggak kalau nggak dibuang juga nanti ini sayang bro aduh keren sih <laughs> buat gaya hermen <laughs> nah ini Yososu miming gogol nih kayaknya kalau nanti di level tinggi udah nggak efektif ya kita harus cari yang double aduh hadiahnya ini apa kepala beruang celana Aduh stinger, ekor Akses, yeah. Cocok semuanya untuk dijadikan uh, Cegel di NPC <laughs> Oke okay. Selesai bro Ini kita coba pindahin semua ke bank Semoga bisa kesimpan. Nah, asik bisa ditaruh bro Oke, okay, kita coba ini WT uh ampun dah WTB ternyata nggak bisa bro aduh kacau apa -apa lah. tapi itu penting bro kalau kalian enggak punya equip yang lain mau beli juga nggak ada cegel. ya udah mendingan ini aja manfaatin nih si WTB nih tapi minimal plus 8 plus 9 itu biar bisa nyainginnya si Google pemberian si Wilson ini enak ini kalau buat ke Templar ada damage nya walaupun pasti M attack beda eh, 30 apa 40 poin lah di plus 9 nya oke okay, kita coba aja ini si WTB apakah walaupun nggak bisa ditransfer ke bank tapi semoga hoki buat nempaknya nya ya hmm, oke okay, ini plus 6 eh, lumayan lah nggak eh, terlalu susah ya cuman nggak tahu nih plus tujuhnya banyak yang bilang susah katanya untuk ngeplus tujuhin kemarin banyak yang kasih info tapi saya coba cobain aja lah biar yakin dan gagal benih <menli secara yere> <textént fortunate> kita langsung aja ke pasar lagi cari karena saya nggak punya ruby dan nggak ada waktu untuk cari ruby dan ini harus cepet ke tempat biar langsung dipakai ini udah tiga hari level udah tinggi Reputasi masih kecil bro Pusing saya bro Masa handsman Dan sisa questnya juga Mas ya Gue akalin delaynya bro Oke okay. <laughs> Aduh Plus 6 nya lolos Ini tinggal plus 7 bro Ini udah dua kali Aduh kacau Aduh lag lag Oh my god oke okay, yakni aku mau tempain lagi barusan udah gagal lagi ini diamond ke plus 7 tujuhin lagi semoga ini berhasil agak pusing juga bro kalau nggak punya equip saya anggaplah baru main lagi nggak punya armor apa-apa selain yang pengasih si Wilson dan GM jadi saya coba maksimalin ya buat teman-teman yang baru main juga kalian bisa ikutin aja lah informasinya ya. Ini mungkin saya nggak terlalu percaya mitos dengan laki dengan hoki tapi yang ada tuh saya ngelihatnya delay bro. Nah untuk hitungan delay ini beda-beda ya. Nah kan barusan agak lama kan tadi dua kali gagal itu terlalu cepat saya. Barusan saya kibulin tuh tombol-tombolnya tiga kali tiga detik ya setelah di uh, oke okay dari situ. Nah ini kan baru plus 7 tuh agak jauh ya bedanya Sama e, swimming google Mungkin e, Harus di plus 8-in Kita tes aja ya ancur ancur lah sekalian Sekalian buang penasaran juga Biasanya yang agak susah di tempat di plus 7 Di plus 8-nya nggak terlalu Riskan. Cuman yang jadi masalah ini XG bro Kalau XG ke plus 8 ya gagal selesai Dada babay, barangnya hilang <laughs> Ya moga aja lah ini kita hoki Saya beli BRS itu, itu nambah 10%an lah katanya e, Ya moga aja e, berpengaruh lah ya Walaupun ini pakai chartnya bukan craftman Ataupun artisan Seperti biasa Saya lihat dulu barangnya <laughs> Untuk terakhir kali khawatir gagal ya sudah tes kalian bisa ikutin ya untuk masalah mitosnya dari lagu dari ini sepertinya nggak terlalu pengaruh tapi delay yang yang saya rasain untuk nempat dan beda beda tiap barang itu dia kayaknya punya matrik sendiri ataupun apa namanya settingan tersendiri cara weh benar eh dikasih gagal plus 7 plus 8 nya bisa lolos aneh tuh kan damage nya nambah 50 sama defense yang penting defense nya beda 10 tuh sama FG plus 9 nya si swimming Google jadi lebih besar ini defense nya walaupun ya 7% lah damage decrease increase nya karena harus ke plus 9 biar sama 8% sih ya sudah lumayan lah ini kalau saya paksa nempah lagi saya yakin ini pecah ini pasti ancur saya punya feeling enggak bagus tapi ya sudah itu juga udah lumayan. Saya levelnya udah gede dan harus melanjutin quest. Nah, si quest pun udah mulai susah. Kita harus cari Jason Heart, uh, kemudian para kurs ya x, x, x Toplas. Ya sudah kita lanjutin di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share and subscribe-nya ya, Bro. Thank you so much sudah nonton. See you bye-bye.